untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan sebelumnya persahabat di unggahannya Bang Ben Sikumbang Bang Bensi Kumbang ini main ke rumah Leslar per ya, satu jam yang lalu diunggahnya Bang Bensi Kumbang sedang duduk santai di pinggir kolam wow, ini sih asik banget per ya, dan kita lihat juga slide berikutnya unggahan Bang Bensi Kumbang Masya Allah banget ya ada video BBL Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar. dan kita salvok dengan kalimat yang diposting kok si El nggak mau salim oomnya wow, dicuekin nih per ya, persahabat, ya. Papa Bilar yang dilihatin oleh BBL tuh. Wah wow, fokus banget ya liatin Papa. uangnya sampai dicuekin tuh. Aduh, Masya Allah banget. Melihat video ini Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita sehat selalu. Bahagia selalu dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya, disimak juga persahabat ya. Ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan momen ketika Lesti kejora dua jam yang lalu proses syuting ini diunggahannya akun sahabat ditingan sekolah Leslar merepost kembali postingannya Bang Boril, bismillah semoga lancar selalu, amin bismillah para ya mudah-mudahan diberikan kesuksesan untuk Bunda Lesti dan kita lihat diunggahan IGC nya Bang Boril, sepertinya Bunda Lesti tadi itu syuting video klip Terbarunya persahabat ya Doakan mudah-mudahan secepatnya bisa di up Bisa muncul Video klip barunya bunda Lesti Makin gak sabar banget ya Menyaksikan melihat Karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan semakin booming Semakin menjadi Nomor satu Dan mudah-mudahan selalu trending ya Untuk idola kesayangan kita berikutnya juga kita mendapatkan kabar resmi dari om kevin bersahabat ya diingatkan kembali untuk acara karnaval SCTV 32 hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat live di lapangan menunggal Brigif Cimahi sudah dipastikan idola kesayangan kita Lesti Rizky Billar akan hadir, akan tampil di acara Karnaval SCTV 32. Ini kabar diinfokan langsung oleh Om Kevin Firmasya. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita sehat dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Dan masih banyak deretan artis lainnya persahabat ya. Ada Ungu juga, ada Budi Doremi, wow, ada Arafin juga persahabat ya, dan Ruben Onsu. Yang tentunya menghadiri acara tersebut pasti bakal seru dan pastinya bakal heboh banget nih acara tersebut Dan selanjutnya disimak juga di unggahan igas terbarunya Papa Bilar Setengah jam yang lalu nih persahabat yang mau posting video Ternyata sudah berada di suatu tempat nih bersama Korudi Salim Wow BBL menjadi pusat perhatian Masya Allah outfitnya pun keren banget ya si embol, si gemes dan tentunya pastinya BBL penyemangat untuk kita semuanya Dan doakan yang terbaik ya hari ini Mudah-mudahan Lesti dan Bilar Apapun yang dilakukan selalu diberikan Kelancaran, kesuksesan Kita selalu support yang terbaik Selalu dukung dan doakan yang terbaik Untuk dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya bersahabat kita intip Outfitnya BBL ya Kita lihat fashionnya Bang Fatih jaket dan baju yang dipakai kita intip aja nih dimulai dari baju kaos pendek yang dipakai oleh BBL, ini merek Dior dibanderol Rp rupiah wow harga yang sangat luar biasa, fantastis dan untuk jaket yang dikenakan juga, persahabatnya dibanderol Empat juta rupiah. Ini sih harga yang bukan kaleng-kaleng ya. Masya Allah, outfitnya BBL memang luar biasa, berkah dan barokah selalu untuk rezekinya. Dan mudah-mudahan rezeki idola kita juga nular ke kita semuanya. Amin. Selalu menunggu kejutan dan selalu menantikan cidukan vitamin dari idola kita, makanya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Lipo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar spesial bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.